Untuk menyambut Toyota Innova Hybrid bulan depan, mobil penumpang saat ini umumnya menggunakan penggerak roda depan FWD. Penyebabnya ternyata gas buang yang dihasilkan di masa lalu. Penggerak roda belakang RWD lebih banyak digunakan karena RWD dinilai lebih baik atau lebih irit saat menanjak. FWD dan RWD memiliki pro dan kontra. Tetapi ada alasan tertentu mengapa produsen lebih suka menggunakan FWD. Pada saat yang sama, rumor tentang keberadaan Toyota Innova Hybrid telah meningkat baru-baru ini. Generasi ketiga dari kendaraan serbaguna LMPV andalan Toyota ini dikabarkan akan meluncur ke pasar pada akhir tahun 2022. Dikutip Gadiwat, Selasa tanggal 10 Oktober tahun 2022, Toyota Innova di pasar India adalah nama terdaftar dari Toyota Hi-Cross. Menurut sumber yang sama. Toyota Innova akan melakukan debut globalnya bulan depan di pasar Asia Tenggara seperti Indonesia. Mengapa sekarang banyak mobil yang menggunakan FWD? Technical Support Manager Dealer PT Toyota Astra Motor, TAM. Didi Ahadi mengatakan alasan banyak mobil yang beralih dari penggerak roda belakang ke penggerak roda depan adalah untuk mematuhi pajak CO2. Jadi semakin besar mesinnya, semakin besar pula produksi CO2-nya. Makanya pajaknya lebih mahal, kata Didi saat dihubungi kompas.com baru-baru ini.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 Rumor tentang keberadaan Toyota Innova Hybrid semakin meningkat belakangan ini. Generasi ketiga dari kendaraan serbaguna, LMPV, andalan Toyota dikatakan akan memasuki pasar pada akhir tahun 2022. Dikutip dari Gadiwat, selasa tanggal 10 Oktober tahun 2022, Toyota Innova terdaftar sebagai Toyota High Cross di pasar India. Bahkan Toyota Kirloskar Motor TKM, menjajal generasi baru Innova di jalan umum. Menurut laporan dari sumber yang sama, Toyota Innova akan melakukan debut globalnya bulan depan di pasar Asia Tenggara seperti Indonesia. FYI, Innova Hybrid menggunakan sasis baru bernama Tengah C Modular yang membuat mobil ini berpenggerak roda depan. Selain itu mobil ini dikatakan memiliki kabin yang lebih lega dibandingkan generasi sebelumnya. Toyota Innova terbaru juga dapat memiliki lebih banyak fitur premium, seperti sunroof dan teknologi berbasis ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) tampilannya mengikuti bahasa desain Global terbaru. Varian termasuk Innova G Hybrid, Innova V Hybrid dan Innova Ke Hybrid. Innova terbaru yang masuk ke sektor pacu memiliki mesin bensin Hybrid yang bertenaga. Mobil ini dikatakan memiliki mesin bensin 1,8 liter atau 2,0 liter yang menawarkan penanganan yang lebih baik. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada penggemar Kar 2 Channel, yang sudah mau bergabung sebagai pelanggan dan mau mendukung channel kami ini. Suatu kehormatan untuk Anda semua yang sudah memberikan dukungan kepada kami. Beri kritik dan saran pada kolom komentar guna perbaikan channel ini.